Langkah pertama yang kita butuhkan Dua kelahar motor Dan satu as roda Roda depan motor Lalu kita tanam Dan matikan dengan cara dilas Seperti ini Lalu kita buat pegangan Seperti ini fungsinya untuk memutar untuk membuat lilitan. Dan selanjutnya kita membutuhkan satu ruas bambu seperti ini ya. Ini untuk dudukan buat nanti lilitan kawat. Sebesar telunjuk tangan. Sesuai keinginan teman-teman membuat lilitan sebesar apa bisa disesuaikan selanjutnya kita putar putar dengan tangan kanan dan tangan kiri untuk menahan supaya lilitan menjadi rapi dan ini hasilnya seperti ini teman-teman selanjutnya kita ke tahap pemotongan pemotongan menggunakan mesin slab gerinda dan ini di garis dulu biar lurus hasilnya telah terpotong kita buka lanjut ke tahap berikutnya kita menyatukan satu persatu caranya seperti ini teman teman Nah, biar mudah jadi lubang ketemu lubang Selanjutnya, ini ini kan, ini kan ada jarak nih. Kita luruskan menggunakan tang sama besi, dengan jarak seperti ini nih. Langsung kita cakup-cakupin satu persatu. Kita luruskan, cakupan pakai tang, dan ini hasilnya setelah. Udah jadi, cukup rapi teman-teman. Lumayan untuk mengirit harga. Kalau ini kawat ini, cuman harga rp per kilo. Kalau beli batu yang udah jadi, pemberat yang udah jadi, harganya sekitar Rp60 atau Rp50 per kilonya.